yang mana tentunya Dede Leslie Kejora mengunggah sebuah postingan bareng Kak Septi Persabatiang. Ya? Wah, tentunya sangat manja banget nih Dede Lesti kepada Kak Septi ya seperti adik kakak aja ya. Menggemaskan. Mudah-mudahan saja selalu diberikan kebahagiaan buat mereka berdua. Amin. Ya robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya Leslie Kejora meneruskan sebuah kalimat caption bersabda dikatakan sudah seperti kakak sendiri Sfti Siregar 17 Tuh persahabat ya Tentunya dedek Lesti kejora Menganggap kak Septi adalah Tentunya kakak sendiri nih Wow tentunya persahabat ya Kita doakan saja mudah-mudahan Selalu diberikan kebahagiaan Buat Lesti dan kak Septi Tentunya Dalam postingan dedek Lesti tersebut Tentunya banyak sekali komentar juga Dan tanggapan salah satunya di sini Dari Bang Putra Siregar Disitu mengatakan dalam kolom komentar Kalian wanita yang harus Bahagia Wow kode keras banget dari Bang Putra Yang mana tentunya Wanita hebat memang harus bahagia nih Seperti Lesti Kejora Dan Kaseti bersama yang Mudah-mudahan saja Secepatnya kita mendapatkan kabar bahagia Dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizki bila Tentunya mudah-mudahan secepatnya Bisa melangsungkan acara pernikakahhan amin ya robbal alamin selanjutnya tentunya ada komentar dari akun Instagram Lesti Bilar galeri underscore itu mengatakan bahagia selalu wanita-wanita hebat tuh persahabatnya respon yang sangat positif dari fans yang selalu mendoakan selalu mendukung dan support buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar dan untuk unggahan berikutnya persahabat kita lihat ada momen spesial juga ya. Tentunya ini momen ketika tentunya Rizky Billar di lokasi syuting hari ini. Di mana tentunya Rizky Billar di situ kita lihat lagi makan ya. Wuh makannya nggak disuapin nih. Kalau ada dede di pastinya disuapin dong. Kiat banget pas persahabatnya kita doakan saja. Mudah-mudahan abang bilang selalu diberikan kesehatan, amin. Ya Robbal Alamin. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada info spesial dari abang Rizky Bilariah ya, yang mana tentunya abang Bilar malam hari ini menginfokan kepada kita semua. Jangan sampai lupa menyaksikan jodoh Wasiat Bapak. Tentunya para sahabat ya Bapak kedua di ANTV, jam sudah malam setiap hari, Para sahabat ya. Yang menarik, Seki Bilar akan membagikan rezeki, membagikan hadiah, dan tentunya ada giveaway langsung dari Abang Bilar. Ya, ini Abang Bilar akan memberikan hoodie juga, para sahabat, ya, keren banget nih. Tentunya, cus aja, kita harus nonton. JWB 2 para sahabat, ya, di Antv jam 9 malam, tentunya Abang Bilar akan kasih giveaway, para sahabat, ya, tinggal serbu aja nih. <laughs> Mudah-mudahan tentunya Bang Bila selalu diberikan kebahagiaan, kelancaran, dan tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan untuk karya-karya dari Rizky Bilar. Dan untuk selanjutnya, para sahabat, kita juga mendapatkan info spesial bahagia. Tentunya info ini kita dapatkan langsung dari Bang Dery. Di akun pribadinya, Bang Dery menginfokan kepada kita semua para fans Lestik Tijuro dan Rizky Bilar. Tentunya besok malam akan tampil bareng para sahabat ya. Asyik, tentunya malam besok bakal ada satu paket nih Lesti Bilar tampil di Indosiar. Di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan untuk Lida, emang mereka nggak ada di hari ini. Bilar Lesti besok di tanggal 19, jangan lupa besok ada di Lida ya. Tuh persahabat ya sudah resmi banget. Info langsung dari Bang Derry Manager Rizky Bilar menghidupkan kepada kisah semua bahwa besok malam bakal ada satu paket paket komplit Lesti dan Rizky Bila tampil bersama tampil barang di acara konser lidah sahabat jadi ya, makin penasaran dan gak sabar melihat penampilan kiut penampilan so sweet dan mesra banget dari Lesti dan Rizky Bila sahabat ya mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia tentunya dari idola gil sayangan kita Info ini juga tentunya telah di post kembali oleh akun Instagram Irnawati Angelo 16 Yang mana disini ada sebuah kalimat caption dikatakan Ini info dari maknya Leslar Adderi Putra Srigardu Tuh persahabat ya Infonya langsung dari Bang Derry Tentunya kita semangat bahagia Mendengar kabar baik ini persahabat ya Mudah-mudahan tentunya besok malam kita mendapatkan kebahagiaan yang Sesungguhnya dari idola kesengan kita dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia dari lesbi dan Rizky bilar Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh